Suasana awalnya tegang di tanah fragmen batu tiba-tiba santai setelah kekaisaran Wei besar pergi dengan cara yang agak sedih. Banyak tatapan unik terus-menerus menyapu kelompok Moling. Segera, mereka melepaskan desahan lembut. Tidak terduga bahwa ketiga orang ini, yang terlihat seperti orang biasa, sebenarnya terkait dengan kelompok orang abnormal yang terkenal di seluruh wilayah inti ini. Tanpa sadar ini menyebabkan mereka diam-diam merasa lega. Sangat beruntung bahwa mereka tidak menambah penghinaan pada cedera sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan nasib mereka tidak akan lebih baik dari kelompok likun. Aliansi Kejahatan Tanah, empat Sekte Iblis Besar, Lindung terlalu malas untuk peduli dengan tatapan sekitarnya. Mulutnya diam-diam mengulangi kata-kata ini, yang telah diucapkan Chen Jun sebelumnya. Sepertinya itu harus menjadi harta karun lain. Namun, dari namanya, Sepertinya mereka adalah musuh bebuyutan dengan aliansi Tiangang. Mereka mungkin bahkan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati saat itu. Marten kecil tertawa, itu bukan masalah bagi aku. Lindong mengerutkan kening dan berkata, He kadang-kadang, seseorang secara alami harus memikul sebagian tanggung jawab warisan yang diperolehnya. Marten kecil tertawa tanpa perasaan. King Zi tidak pernah menyebutkan ini padaku. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. King Zi tidak pernah menyebutkan bahwa dia harus berurusan dengan Ground Evil Alliance ketika dia menerima warisannya. Lindong, kamu perlu berhati-hati tentang aliansi kejahatan tanah. Mo Ling, yang berdiri di belakang Lindong tiba-tiba berkata. Hah, Lindong menoleh kaget dan menatap Mo Ling, yang ekspresinya jauh lebih muram. Berdasarkan apa yang aku tahu. Warisan aliansi kejahatan tanah empat sekte iblis besar telah mendarat di tangan empat sekte super yang sangat kuat. Selain itu, warisan yang mereka peroleh sedikit unik. Ini membutuhkan darah segar dari empat yang telah memperoleh warisan dari empat sekte besar yang misterius. Baru setelah itu akan sepenuhnya diaktifkan. Kata Moling. Oh, mata lindung menjadi fokus. Jelas. Dia tidak berharap bahwa warisan aliansi kejahatan tanah sebenarnya akan seunik ini. Sepertinya dendam antara Ground Evil Alliance dan aliansi Tiangang pasti sangat besar. Bahkan mereka, pewarisnya, harus ikut serta dalam permusuhan ini. Kamu telah memperoleh dua dari empat sekte warisan misterius yang besar. Sementara dua lainnya jatuh ke tangan Yansen dan Liu Bai. Sebelumnya, kami mendengar bahwa mereka telah bertukar pukulan dengan kerajaan super yang telah mendapatkan warisan aliansi kejahatan tanah. Bahkan sebelum mereka mencapai wilayah inti, kata Moling. Bahkan Liu Bai dan Sen menjadi sasaran mereka. Lin Dong menyipitkan matanya. Tampaknya Ground Evil Sec ini benar-benar menargetkan mereka dengan niat buruk. Reputasimu sudah tersebar di wilayah inti ini. Sepertinya orang-orang ini akan datang dan mencarimu segera. Kata Martin kecil sambil tersenyum. Mereka bisa datang jika mereka mau. Kami juga membutuhkan cukup banyak segel nirvana untuk memasuki peringkat emas nirvana itu. Jika mereka ingin menyerahkan diri kepada kami, aku akan dengan senang hati menerima mereka. Lin Dong tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Meskipun dia tidak suka masalah, dia juga tidak takut. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, ia akan memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi bahkan ketika menghadapi para ahli di puncak empat Yuan Nirvana Stage. Selain itu, Little Flame, Little Martin dan Su juga memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Karenanya, dia tidak takut bahkan jika mereka harus berbentrokan dengan kerajaan super. Hanya apa empat sekte iblis besar ini? Lindung berhenti sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Empat Sekte iblis besar dinamai binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Mereka adalah hiu, tauzong, kyongki, Qi, zuyan, dan semua warisan ini luar biasa. Lebih jauh lagi, berkat fondasi kerajaan super, sudah cukup untuk memungkinkan para pemimpin mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba memasuki peringkat emas nirvana. Molling berbicara dengan sungguh-sungguh, binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno, ya. Lindong mengangguk sedikit, itu memang memiliki mode penamaan yang mirip dengan empat sekte besar yang misterius. Yang satu tegak dan yang lain jahat. Tidak heran mereka saling menentang. Itu benar. Mo Ling, ini saudaraku Lin Lindong tiba-tiba tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan memperkenalkan kedua belah pihak. O Ling buru-buru menangkupkan kedua tangannya setelah mendengar ini. Penampilannya sebenarnya cukup tampan dan bahkan ada aura feminin kecil baginya. Namun, jika dia membandingkannya dengan penampilan tampan Little Marten, yang terakhir ini jelas berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika ini adalah perbandingan antara dua wanita, keduanya memang akan enak dipandang. Namun, jika itu antara dua pria, seseorang tidak perlu menyebutkan betapa memalukannya itu. Namun, Moling tidak meremehkan Little Marten hanya karena penampilannya yang terakhir. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Little Flame, ia memperoleh mentalitas hormat terhadap semua orang yang tiba-tiba muncul di samping Lindong. Terlebih lagi, dia dapat merasakan secara samar bahwa pemuda tampan ini, yang belum menyerang, kemungkinan adalah karakter yang menakutkan. Tidak perlu sopan, kita bisa dianggap sebagai teman. Martin kecil tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan kemudian menyebabkan Mo Ling dan dua lainnya menjadi bingung. Namun, Martin kecil tidak memberikan penjelasan. Setelah semua, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam tubuh Lindong dan kelompok Mo Ling secara alami tidak menyadari keberadaannya. Lindong kemudian memperkenalkan Sukui dan Su Rou. Setelah itu, kedua belah pihak saling mengenal sedikit sebelum mereka cepat akrab satu sama lain. Itu benar. Ada sesuatu yang lain. Sementara kedua belah pihak menjadi akrab satu sama lain. Moling tiba-tiba melihat ke arah Lindong dan berbicara dengan ekspresi yang lebih serius di matanya. Kami bertemu Lin Langtian. Lin Langtian. Mata Lindung tiba-tiba menyusut. Orang itu masih hidup ya. Petik dua. Pria yang baik memiliki umur yang pendek sementara momok bertahan selama seribu tahun pepatah ini memang benar, tidak disangka anak ini benar-benar memiliki kehidupan yang tangguh. Martin kecil mendecahkan mulutnya dan berkata, kelompok Moling menyadari dendam mendalam antara Lindong dan Lin Langtian. Karena itu, mereka tidak kaget dengan reaksinya. Setelah merenung sejenak, Moling melanjutkan. Namun, orang itu agak aneh dan dia sedikit berbeda dari sebelumnya. Ketika kami melihatnya, dia melihat kami juga. Namun. Matanya menatap kami dengan cara yang agak asing. Lindung sedikit mengaitkan alisnya. Apa yang terjadi pada Lin Lang Tian? Bagaimanapun juga, itu sepertinya bukan kabar baik baginya. Tentu saja. Terlepas dari ketidakbiasaan ini, kekuatan orang itu telah menjadi sangat menakutkan. Du Yun di sampingnya melanjutkan. Kami melihatnya membunuh seorang ahli yang telah melangkah ke empatiwan Nirvana Stage dan merebut segel Nirvana pihak lain. Mata Lindong berbintik ketika dia berada di Ancient Treasure Trove saat itu. Kekuatan Lin Liang Tian paling banyak ada di dua Yuan Nirvana Stage. Tidak terduga bahwa kekuatannya benar-benar telah naik ke tingkat yang mengejutkan dalam beberapa bulan singkat. Sepertinya itu pasti karena keadaan lain. Semakin banyak musuh, Lindong dengan lembut menjentikkan lima jarinya. Angin tajam berhembus di ujung jari-jarinya. Wajahnya tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan atau ketakutan. Sebaliknya, itu diisi dengan panas. Ini adalah perang kerajaan seratus dan itu akan tanpa sengaja menyebabkan darah mendidih. Ayo pergi. Pergilah ke Hundred Empire Mountain. Karena kita akhirnya sampai di sini. Setidaknya kita harus menyaksikan medan pertempuran terakhir. Aku benar-benar ingin bertukar pukulan dengan para iblis seperti para jenius dari berbagai kekaisaran besar di wilayah Suan Timur. Petik 2. Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas keluar. Marten kecil. Api kecil. Dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Moling dan dua lainnya menatap punggung Lindong. Darah segar di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih yang tidak jelas. Menjadi anggota Kekaisaran Gritian, mereka juga merasa bangga ketika mereka melihat prestasi Lindong. Ketika berita dari Battlefield kuno dikirim kembali ke Kekaisaran yang besar, seluruh Kekaisaran, keluarga Kekaisaran dan berbagai klan dan sekte akan terguncang karena semua tindakannya. Orang itu mungkin akan menjadi keberadaan yang paling mempesona di dalam battlefield kuno ini. Ini adalah hutan kosong. Sekelompok orang duduk jauh di dalam hutan ini. Meskipun tidak ada suara tidak biasa yang dipancarkan darinya. Aura dingin dan ganas yang samar-samar dipancarkan menyebabkan atmosfer di tempat ini menunjukkan tanda-tanda mengeras. Swoosh. Sinar cahaya tiba-tiba bergegas dari kejauhan di tengah kesunyian ini. Setelah itu dirai oleh sosok dalam kelompok itu. Itu sebenarnya adalah plat giok pemancar suara. Orang itu mendengarkan suara di dalam piring batu giok. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah hutan. Ada sosok yang duduk bersila seperti raja iblis di sana. Gelombang demi gelombang api panas yang mengejutkan Ki terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Ketua, ada berita tentang kelompok Lindong. Sosok seperti Dewa Iblis itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat perlahan setelah mendengar tawa nyaring ini. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh ki api. Samar-samar membentuk binatang besar dengan tubuh seperti kera, kepala putih dan kaki merah. Binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. zuyan Apakah dia akhirnya muncul? Beberapa niat membunuh perlahan melonjak ke sepasang mata merah menyala di bawah nyala api. Dia segera berdiri, dengan kilatan tubuhnya. Dia muncul di pohon besar yang jauh. Ayo pergi. Hanya dengan membunuhnya, aku bisa menerima warisan sebenarnya dari Sekte Zuyan. Setelah mendengar suara berkabut yang bergema di hutan, keinginan membunuh juga tiba-tiba melonjak ke mata banyak orang di bawah. Suara angin deras muncul saat mereka mendesing keluar. Retak. Suara retak tulang yang jelas tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama. Seorang ahli dengan Yuan Power berdesir di sekujur tubuhnya yang tidak lebih lemah dari puncak seorang ahli panggung tiga Nirvana Yuan. Perlahan-lahan runtuh. Darah segar merembes keluar dari kepalanya yang pecah. Akhirnya. Dia merosot ke tanah. Tampaknya ada teror yang tidak bisa dihilangkan dalam sepasang mata itu. Bang. Sosok manusia berpakaian hijau di samping mayat ini menendangnya. Setelah itu. Dia menjulurkan lidah dan menjilat darah segar dan otak di tangannya. Suara tajam dan aneh keluar dari mulutnya. Lindong, Aku saat ini kemungkinan akan menyebabkanmu waspada. Hihi. Dia perlahan mengangkat kepalanya sebelum matanya berbalik ke arah tertentu. Wajah tampan itu saat ini memiliki wajah yang menyeramkan dan distorsi seperti hantu yang keras. Dia sebenarnya Lin Langtian. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.